Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. How are you guys? Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. As always, seperti biasa, tiap malam Jumat dan malam Senin waktunya gue balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horor kalian. Dan hari ini, gue pengen ajak kalian buat ngebahas video penampakan hantu Indonesia dan Malaysia yang paling menyeramkan. Karena gue tahu gak sedikit views gue yang dari Malaysia. So, buat kalian semua yang dari Malaysia, gimana kabarnya? Apa kabar? Kasih tahu gue juga di komen di bawah kalau misalkan kalian nonton video ini dari Malaysia. Langsung aja kunci kamar kalian, matiin lampu, pakai headset dan kita langsung mulai aja videonya. Potong ada sebuah video yang diupload ke TikTok yang mendadak viral yang diklaim adalah penampakan pocong yang nongol di parkiran sebuah apartemen di Malaysia. Jadi suatu hari ada salah satu penghuni apartemen itu yang nggak sengaja ngerekam ke arah bawah, ke arah parkiran mobil apartemen itu. Dan nggak sengaja doi notice ada putih-putih yang nongol di antara mobil-mobil yang parkir di situ. Karena udah malam, videonya gelap banget dan cukup sulit buat ngeliat sosoknya itu yang mana. Tapi kalau gua coba buat terangin videonya, di situ kelihatan jelas ada sosok berwarna putih yang nongol di antara mobil-mobil yang parkir di situ. Dan kalau diperhatiin, siluetnya itu emang mirip pocong ya. Dan anehnya, sosok itu kayak bersandar ke salah satu mobil yang parkir di situ. Kalau misalkan yang tadi itu cuma kantong sampah misalkan, pastinya nggak mungkin dong ditaruh nempel ke salah satu mobil yang parkir di situ. Dan lebih anehnya lagi, pas salah satu temennya malam itu yang masih satu apartemen turun ke bawah buat beli makan, doi titip buat coba sekalian rekamin ke arah mobil yang tadi. Dan ternyata disitu sama sekali nggak ada apa-apa. nggak -apa. ada sosok penampakan pocong berwarna putih kayak di video yang pertama tadi. So, sosok berwarna putih yang tadi itu ngilang kemana? Di atas pohon. Video yang kedua ini kayaknya diambil di salah satu tempat di Madura. Karena kalau gue nggak salah denger ya, orang yang ada di video ini tuh kayak ngomong pake bahasa Madura. Jadi awalnya ada dua orang yang iseng-iseng ngevideoin pake kamera handphone sambil naik motor. Dan mereka bilang mau mencari sesosok makhluk astral. Tapi tiba-tiba mereka sadar ada sesuatu di atas pohon di depan mereka. Perhatikan baik-baik. Kita mau mencari sesosok makhluk astral. Putih, putih. Oh! Ini dia, namanya. Lari itu, lari itu, lari itu. Lari, gapudu. Gapudu, gak lama setelah videonya mulai, dan kamera handphone orang ini diarahin ke atas pohon, tiba-tiba di situ kerekam ada sesuatu berwarna putih yang nangkring di atas pohon. Karena kualitas gambarnya yang gak terlalu bagus dan cahayanya yang gelap, Cukup sulit ya buat nentuin yang tadi itu sosok apaan. Tapi emang kelihatan sih kalau di atas itu ada sesuatu berwarna putih. Walaupun belum tentu yang tadi itu sosok penampakan hantu. Mungkin aja yang tadi itu cuman kantong kresek atau karung yang dipakai buat ngebungkus buah yang ada di pohon itu supaya kalau misalkan mateng nggak langsung jatuh ke tanah. Tapi nih ya kalau didenger dengerin dari suara dan percakapan mereka, kayaknya mereka itu sampai ketakutan setengah mati abis ngeliat sosok yang tadi. So, gimana ini menurut kalian? Apakah benar kalau yang tadi itu adalah penampakan sesomba dini atau jangan-jangan cuma kantong kresen aja? Termometer. Video yang ketiga ini direkam di sebuah pasar yang ada di Sabah, Malaysia. Suatu malam ada dua orang yang iseng masuk ke pasar itu, entah tujuannya apa. Tapi secara nggak sengaja justru mereka nemuin ada sebuah fenomena aneh yang terjadi di salah satu lapak yang ada di pasar itu. Perhatikan baik-baik. Wei. -baik. Ada dia malu. Kau dia dia. Lompat ni kecik. Tak nampak. A lagi. Berapa berapa? Nombor ah? Puluhan. Woi. Wih dua kali. Tiga dua, tiga tiga, tiga, tiga. tiga sama sama sama. Pakai tiga kali. Tadi tadi, tadi lagi kali. Oh, empat kali. tiga kali. Makai kali Wih. Malah tu berhenti juga. Okay ada sebuah termometer infrared yang biasanya ditaruh di tempat-tempat umum, bisa nyala sendiri berkali-kali. Padahal seharusnya alat termometer itu nggak mungkin bisa nyala sendiri kayak di video yang tadi, kalau nggak ada objek yang mendekat di depannya. So, fenomena ini pastinya aneh banget ya. Dan gue sendiri juga ngerasa aneh ya, kenapa tokonya itu udah tutup, tapi termometer ini nggak dicabut dari colokannya. Dan kalian bisa lihat ya, berkali-kali termometer itu nunjukin suhu 33,1 derajat Celcius yang pastinya itu bukan suhu tubuh manusia normal. Suhu tubuh manusia normal itu ada di kisaran sekitar 36-37 derajat Celcius. Jadi cukup jauh perbedaannya. So, apakah termometer yang tadi itu cuma rusak aja dan mengalami malfunction? Atau jangan-jangan memang ada makhluk astral yang gak kelihatan di video itu yang coba buat mainin termometer yang tadi? Ada sebuah video yang direkam oleh salah seorang pejalan kaki di Malaysia, yang melihat sebuah pemandangan aneh di sebuah jembatan penyeberangan. Tunggu, Ada sesosok berambut hitam panjang dan berbaju putih yang berdiri diam di atas jembatan. Dan kalian bisa lihat ya, di situ juga ada bendera negara Malaysia. So, pastinya video ini emang bener diambil di salah satu wilayah di negara Malaysia. Sosok itu cuma diam aja dan orang yang ngevideoin video ini juga nggak ngomong apapun. Doi sama sekali nggak menjelaskan apapun tentang sosok yang tadi. So, kalau misalkan yang tadi itu cuma orang biasa aja yang kebetulan berdiri di atas jembatan penyeberangan, menurut gua aneh banget ya. Jarang banget di tahun 2021 ini ada orang dengan tampilan seperti itu jalan-jalan bebas di tempat umum. Kecuali Doi ini emang tujuannya lagi cosplay jadi Mba Tapi, kalau misalkan yang tadi itu ada penampakan Mba yang nggak asli, masa sih ada Mba yang bisa nongol di tempat umum kayak gitu? so gimana menurut kalian apakah yang tadi itu cuma orang lagi cosplay pakai kostum badini atau emang bener kalau yang tadi itu ada penampakan sosok badini? Ya. ada seorang cowok yang gua sendiri juga nggak tahu tujuannya doi lagi mau ngapain tapi tiba-tiba doi itu ada di tengah hutan kebun jati kayaknya orang ini itu lagi coba buat mencari sesuatu dan gak lama setelah videonya mulai ada sesuatu yang nyamperin doi di tengah hutan itu. Oh, lihat lagi. Hmm. 快說。 Ada sesosok hantu yang mirip kuyang yang muncul dari kegelapan Kuyang itu terbang dan melayang di udara Dan bahkan orang ini juga sempat mendekat ke arah sosok itu Dan memastikan kalau di sekitar kuyang itu sama sekali gak ada benang atau tali dan semacamnya yang sekiranya bisa gerakin kuyang itu Awalnya gue mikir, mm, kayaknya ini cuma video settingan aja deh Karena yang pertama orang ini sama sekali nggak takut Bahkan Doi juga sempat nge-close up muka dari kuyang itu Dan yang kedua seolah Doi ini kayak udah prepare banget Kalau disitu bakal muncul penampakan sosok kuyang Jadi Doi udah siapin kamera Dan Doi juga naruh kamera handphonenya itu kayak udah presisi banget Seolah tahu kalau kuyangnya bakal nongol situ. Tapi coba deh kalian perhatiin pas doi nge-close up wajahku yang yang tadi. Di sini nih yang aneh menurut gua. Kalau kalian perhatiin baik-baik, mataku yang itu bisa gerak-gerak, guys. Seolah matanya itu kayak bisa gerak ngikutin ke arah cowok ini. Kalau misalkan yang tadi itu cuma boneka atau patung, pastinya matanya tuh nggak mungkin bisa gerak-gerak gitu kan. Bahkan kalau gua perhatiin baik-baik dan gua sempat slowmo videonya, di situ kelihatan kalau matanya itu nggak cuma gerak, tapi juga bisa berkedip. Terus gak lama setelah doi nge-close up wajahku yang yang tadi, cowok ini langsung kabur ketakutan. So gimana kalian, apakah sosok yang tadi itu cuman boneka yang digerakin pakai benang, tali, dan semacamnya? Tapi kalau emang yang tadi itu cuman boneka aja, gimana cara gerakin bola matanya dan juga bikin boneka itu berkedip? Kasih tahu gue di bawah. Oke okay guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bapak